Baiklah, para sahabat leselor, dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Pasti warga Konoha senang banget ya melihat Bunda Lesti untuk sekarang pertemanannya luar biasa. Kita lihat saat momen di acara hari ulang tahun Arafatthar. Bunda Lesti Kejora bertemu dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat. Wow, pertemanan Lesti Kejora nya luar biasa banget ya. Mudah-mudahan... Selaturahmi tetap terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan mereka selalu bahagia. Kita lihat persahabat ya Bunda Lesti, Masya Allah banget ya. Orang baik memang ketemu dengan orang baik, tuh luar biasa. Dengan Kak Asyanti pun mereka sangat akrab. Masya Allah kita seneng banget melihat pertemanan ini. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Infotainment ya, kalimat caption pun dituliskan. Seneng banget ngelihat circle pertemannya dedek sekarang Tuh Masya Allah semuanya pastinya bahagia Di kolom komentar pun banyak sekali tentunya komentar yang diberikan Dari akun Sweetly underscore Much mengatakan Masya Allah menjadi kesayangan senior-seniornya banget Wanita yang ku bilang menghampir sempurna Itulah bunles Kesayangan aku dan seluruh warga Konoha pastinya Amin, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Susi Anaskara ashari 7482 situ mengatakan Dede orangnya humble, berteman sama siapa aja Dari kalangan bawah maupun kalangan atas Oke, okay. intinya nggak pilih-pilih orangnya Itulah idola kesayangan kita semuanya Orang yang sangat humble Orang yang sangat super duper baiknya Luar biasa Kemudian juga persahabat perhatikan Hari ini tepat di tanggal 26 bulan Agustus 2022 BBL tentunya ulang bulan yang ke-8 Persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan Muhammad Al-Fatih Al Bilar Menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Luar biasa, persabat ya Dan pastinya Kita sebagai fans sejati Selalu mendoakan yang terbaik Dan tentunya apa doa Serta harapan kalian untuk BBL nih Silahkan tentunya ditulis di kolom komentar Karena doa diharapkan banget ya Untuk Abang El mudah-mudahan semakin banyak Support, dukungan, dan doa baik Yang diberikan kita lihat juga persahabat IG IGS-nya Tehnovi satu jam yang lalu juga mengunggah atau memposting angka 8. Wow, bertepatan di persahabat ya, bbl sudah 8 bulan. Ini sih tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan dan mudah-mudahan ya, spesial BBL 8 bulan ada vlog, Abang Fatih merangkak, pastinya warga konoha menunggu banget nih, dan pastinya penasaran dengan kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita, terkhusus BBL yang sudah masuk usia 8 bulan. Kemudian disimbang juga, ini ada info yang membuat kita semakin penasaran. Kali ini info dari Marwah FC wow, spesial persahabat ya, mengunggah sebuah postingan, Papa Bilar dan Rudi Salim, kita salvo kalimat nih, yang diposting, Bismillah, ada kejutan dari kakak, ditunggu tanggal mainnya, di channel Youtube Rizky Bilar, tuh persahabat ya, spesial, pastinya kita selalu menunggu, kabar baik dan kejutan itu, semoga ada... Kabar bahagia yang kita dapatkan Info ini pun di kembali oleh akun leslar.lovers Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Wow, kira-kira kejutan apa ya? Penasaran gak nih? Bismillah Yuk, mudah-mudahan kejutan apapun Kita tunggu dan pastinya Bakal ada yang spesial sih Dari Lesti dan Rizky Bilar Semoga lancar apapun itu proyeknya Dan mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kesayangan kita kemudian bersahabat disimak juga ini ada info dari SCTV mengenai cara vote via SMS di acara Infotainment Award 2022 Salah satu contohnya persahabat dia ya, untuk memvoting lewat SMS, kalian yang pertama itu best couple nih, ketik IA spasi A spasi nominasi best couple, itu caranya, itu salah satu contoh persahabat ya, lengkapnya ada di akun SCTV dan cara vote via sosial media, yang pertama follow Instagram SCTV, Twitter SCTV, dan Facebook fake SCTV, yang kedua isi form vote infotainment award 2022 tahap pertama yang tercantum di link email ada di bio SCTV ya. Yuk terus kita kompak, mudah-mudahan idola kesayangan kita masuk nominasi. Kita semangat terus untuk selalu mensupport dan mendukung Lesti dan Bilar serta Abang Fatih. Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info menarik dan pastinya kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.